Di sini kita akan membahas tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022. Untuk kesenggat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022.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 Secara umumnya Five Option itu diartikan melihat situasi dan kondisi di saat semuanya sedang terganggu dan di saat semuanya sedang terjatuh dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022 mengalami sedikit penurunan yang dimana di sini disarankan kepada seorang Aquarius baiknya pandai melihat situasi dan kondisi untuk meminta bantuan kepada orang lain yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kesehatan seorang Aquarius sendiri yaitu di sini meminta orang lain untuk mengerjakan aktivitas sehari-hari yang akan membuat kesehatan semakin membaik dan untuk kartu support energinya adalah page of one secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Aquarius akan mengalami sedikit penurunan di bulan Februari tahun 2022 yang dimana disini disarankan kepada seorang Aquarius lihatlah situasi dan kondisi minta lebatan kepada orang-orang sekitar kepada seorang anak kepada keluarga untuk melakukan aktivitas sehari-hari agar seorang aquarius bisa istirahat yang akan berdampak positif kepada kesehatannya dan untuk kartu kesimpulannya adalah the tower secara umumnya the tower itu diartikan perubahan yang mendadak dan jika kartu the tower kita gabungkan dengan kesehatan seorang aquarius di sini menggambarkan Perubahan yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Aquarius dalam kategori kesehatan apabila seorang Aquarius melihat situasi kondisi, meminta bantuan kepada orang lain untuk membantunya dalam menjalani aktivitas sehari-hari, yang dimana akan selalu berdampak positif kepada kesehatan seorang Aquarius yang selalu didukung disupport oleh keluarga Aquarius sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah 5 of pentacle ataupun 5 koin Secara umumnya, Five open tackle itu diartikan suka berbagi kepada orang lain, meskipun sedang membutuhkan, meskipun sedang mengalami kesusahan. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022 tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini digambarkan seorang Aquarius akan suka berbagi kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkan, yang dimana di sini meskipun keuangan seorang Aquarius pas-pasan, meskipun di sini keuangan seorang Aquarius di dalam kondisi tidak stabil. Dan disini keuangan seorang Aquarius juga sedang membutuhkan. Namun dengan langkah suka berbagi kepada orang lain, pintu rezeki akan semakin terbuka di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini tidak tertutup kemungkinan keuangan seorang Aquarius perlahan dan perlahan akan semakin meningkat. Dan untuk kartu support energinya adalah Knight of Cup Secara umumnya Knight of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang sudah dewasa seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di sini mengembangkan keuangan seorang Aquarius tidak akan mengalami gangguan apa-apa di bulan Februari tahun 2022 namun di sini seorang Aquarius suka berbagi kepada orang sekitar yang disimbolkan dengan kenai of cup kepada sahabat kepada keluarga yang dimana di sini membuat pintu sisi seorang Aquarius semakin terbuka yang berdampak positif kepada keuangan kedepannya dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan suka berbagi meskipun seorang Aquarius sedang dalam membutuhkan. Dan jika kartu The kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Aquarius di sini menggambarkan dengan suka berbagi kepada orang lain, suka membantu kepada orang lain, yaitu di dalam kategori Knight of Cup, yaitu orang-orang di -orang sekitar, membuat pintu rezeki akan semakin terbuka, yang membuat perubahan yang sangat mendadak kepada keuangan seorang Aquarius yang jauh lebih meningkat dari bulan-bulan sebelumnya dan untuk kartu karir pekerjaannya adalah Seven of one ataupun tujuh tempat secara umumnya Seven of one itu diartikan berusaha menghadapi dengan cara sendiri ide sendiri tidak bergantung kepada orang lain dan tidak mau memberatkan orang lain dan disini menggambarkan karir pekerjaan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana sini seorang Aquarius bekerja dengan ide cara sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain tidak mau bergantung kepada orang lain yang akan berdampak positif kepada karir dan pekerjaannya di sini digambarkan seorang Aquarius akan menaiki karir yang sangat bagus yang dimana di sini direkomendasikan menaiki jabatan di dalam suatu instansi perkantoran yang akan berdampak positif kepada kehidupan dan karirnya di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan berhasil mendapatkan sebuah karir dan pekerjaan yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan berhasil membangun sebuah usaha yang dimana mana di sini usaha miliknya sendiri yang akan membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih meningkat lagi dan untuk support energinya adalah Page of one. Secara umumnya Page of one itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan, karena pekerjaan seorang Aquarius akan mengalami peningkatan di bulan Februari tahun 2022, yang dimana di sini ada beberapa prediksi. Yang pertama, dia menaiki jawatan dalam suatu instansi perkantoran ataupun pemerintahan Yang kedua, di sini seorang Aquarius berhasil membangun sebuah usaha yang dimana usaha miliknya sendiri dengan ide cara sendiri, tanpa bantuan orang lain, dan tidak mau mengharapkan bantuan orang lain, yang selalu didoakan oleh keluarga, didoakan oleh pasangan dan anak Aquarius sendiri. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan kartu kartu pekerjaan seorang Aquarius, di sini menggambarkan perubahan yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Aquarius dalam kategori kehidupan dengan meningkatnya karir, yang dimana di sini berhasil membangun sebuah usaha miliknya sendiri dengan menaiki jabatan dan pemandasikan menaiki jabatan dalam suatu instansi perkantoran yang selalu didukung, didoakan oleh keluarga, didukung, didoakan oleh seorang anak, dimotivasi oleh rekan-rekan kerja, yang dimana di sini merupakan pintu reski yang terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah trio cup ataupun tiga piala secara umumnya trio cup ini diartikan indikasi hubungan orang ketiga dalam kategori hubungan asmara yang dimana disini menggambarkan kepada seorang akwaris yang sedang berpasangan akan terindikasi hubungan orang ketiga dalam kategori hubungan asmara yang dimana sini salma sama tidak mengetahui di sini pelakunya bisa saja Aquarius ataupun pasangan Aquarius sendiri. Namun di sini komunikasi akan tetap jalan yang dimana di sini hubungan asmara akan berjalan baik namun akan terindikasi orang ketiga dan kepada seorang Aquarius yang sedang single akan bertemu pasangan di bulan Februari tahun 2022 melalui pihak ketiga ataupun melalui sahabat teman yang akan berdampak positif kepada hubungan asmaranya dan untuk support energinya adalah Page of Cup, secara umumnya, Page of Cup itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan kepada Aquarius yang sudah berpasangan akan terindikasi hubungan orang ketiga dalam kategori hubungan asmara, yang dimana mana di sini seorang anak lain yang menjadi pengikat menjadi seorang aku harus bersama pasangan bertahan dalam satu hubungan asmara, namun di sini terindikasi hubungan orang ketiga, yang dimana mana di sini membuat hubungan asmara semakin lama semakin down. Namun di sini kepada seorang akwarus yang sedang single akan bertemu pasangan melalui pihak ketiga ataupun orang ketiga yang dimana dalam kategori ini adalah sahabat orang terdekat yang dimana juga di sini seorang akwarus yang sedang single akan mempunyai tujuan untuk mendapatkan keturunan untuk membangun sebuah keluarga membangun sebuah rumah tangga bersama pasangan yang akan ia dapatkan di bulan Februari tahun 2022. Dan jika kartu The Tower kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Aquarius di sini menggambarkan perubahan yang mendalam, siklus yang mendadak akan dirasakan oleh seorang Aquarius apabila menghilangkan indikasi orang ketiga dalam kategori hubungan asmara yang dimana sini akan tercipta hubungan asmara yang lebih bahagia, lebih harmonis, serta di sini tidak akan tertutup kemungkinan seorang Aquarius yang sudah berpasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Februari tahun 2022 dan di sini juga digambarkan seorang Aquarius yang sedang sehingga akan melangkahkan kaki dengan melakukan suatu perubahan yaitu membangun sebuah rumah tangga dengan bertujuan untuk mendapatkan keturunan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kategori hubungan asmara dan di sini untuk angka keberuntungan seorang Aquarius di bulan Februari tahun 2022 itu berada di angka 5 55 57 73, dan 38